Dolar New Zealand, USD bullish, hati-hati ada penembusan resistan. Bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat kembali berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.67366 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.67168. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.